halo guys welcome back to bongkardo m seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya guys ya karena kita memang pejuang sedekah ya guys ya bukannya pejuang beli-beli ya guys ya buat apa beli-beli cok? oke dapat skater ya guys ya tapi sangat disayangkan cok. udah turun bednya kita langsungkan agak hijau ya guys ya oh dapet street ya guys ya street kura-kura kali 10 satu naga hijau sangat lumayan. Oke, naga naga. Uh, dua kepala, cok. Sembilan, sembilan, mantap, cok. Walaupun kali sepuluh lumayan ya, guys. Ya, ini kalau di maksudnya berapa? Ini kita lihat ini lumayan ya, guys. Ya, dua kepala naga, cok. Nih, sekitar empat b -an, ya, guys. Ya, kalau kalau di maksudnya. Ya, di sini kita naikkan bednya ya guys ya hmm, Dua tingkat aja ya Cok. Sebenarnya mau, mau naik ke max bed sih Cuman agak sedikit ragu ya guys ya Oh iya seperti biasa ya guys ya Dua orang komentar tercepat ya guys ya Dua orang komentar tercepat Nanti gua kasih chip 100 m, 100 m. Oke, dapat scatter lagi, ya guys ya. Aduh, kepalanya enggak konek, cok. Akankah ada kepala-kepala yang mantap-mantap mantap lagi? Ya enggak nyambung, cok sepuluhnya. Ambil ampros, udah kalau wis mini ya, guys ya sorry guys, ini masih kurang jadi nggak bisa live dulu nih Ntar kalau udah benar-benar sehat nanti kita live lagi ya guys ya oh iya buat dua orang komentar tercepat ya guys ya nanti ada kata kuncinya nanti ada kata kuncinya bisa ya. kata kunci uh, terus ID sama nama ID ya guys ya kata kunci ID sama nama ID guys, ya guys dua orang komentar tercepat aja ya guys ya sini gua tuh kecepatannya ya dulu ya. Karena kalau kecepatan tapi delay cok Tunggu gua pindahin ke <tuh> KRJ ke ya guys ya. Ini di sini sangat menarik ya guys ya. Kenapa bang menarik, Bang? Di sini chipnya sebenarnya udah udah udah mau tewas, cok Kan kita start dari 10M ya ntar kalian lihat aja nih chipnya tewas cok tapi karena gue pantang menyerah berhasil up cok ini kontennya sangat bagus ya guys ya tuh lihat chipnya sisa berapa tadi cok kalau dapat scatter tapi bednya udah turun ya guys ya ke bed 5 bukan bed 10 tunya di sini juga diperhafain sih tuh lihat aja nanti juga ada momen dimana perkaliannya nggak muncul emang kadang-kadang ente kadang-kadang Leon -kadang, ya. oke dapat mega trot, ya guys ya itu tuh nggak ada perkaliannya ya guys ya Saya oh kalau ada perkaliannya tuh lumayan, soh. di sini masih muter-muter ya guys, dapat seketar ya guys ya. Sangat lumayan, sangat mantap, gurih-gurihnya. Ya. Kali 5 ya guys ya, dari si panda ya. Di sini, burungnya kali 5 lagi ya guys ya, 3 burung tuh. Oke, okay, dapat 100 m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 ya chipnya naik lagi coy. Tadi padahal udah-udah di hampir ditentukan ya guys ya. diselamat diselamatkan kita dapat skate Jadi masih bisa ngepin lagi gitu. oke okay, dapat skate lagi ya guys ya. Mudah-mudahan bisa langsung jadi nih. Sah, burung. Nah, di sini momen ya guys ya curang sekali artinya kalau ada perkalian ini udah dapat berapa b guys coba kalian hitung guys, duh kalau kali 10 aja udah 3 b guys <laughs> parah ini padahal burungnya udah banyak nggak dikasih perkalian cok emang kadang-kadang ya guys ya si Leon, <sighs> tapi lumayan ya guys ya langsung jadi nih ya guys ya. Hotman. ini tanggal dan waktunya ya guys ya oke okay. ini setelah gua naikin level dan gua simpan ke akun utama ini nih orang-orang pada request dia malah curhat cok nah. dan ini si bongkar doem ini gua pilih aja ya guys ya karena kan komennya sedikit jadi gua pilih aja ya guys ya satu naga ya jadi carinya satu naga ya guys ya kita satu naga bed 8m setengah 100 spin ya guys ya tadi si, si gaming gaming face orang-orang pada request dia malah curhat no, anjay curhat mama dede itu tuh popolar gue tuh tadi tuh yang naga satu tuh di ujung kiri nah ini satu naga ya guys ya dia mintanya satu naga ya guys ya kalau gua sih yang penting naga di ujung kiri bawah bawah kiri kalau ujung ujung bawah kanan ya guys ya kalau gua kalau gua itu pola gue ya guys ya Oke kita langsung gas 100 pin ya guys ya semoga aja up ya guys ya biar bisa gua kasih nih buat yang udah komen, komentar pertama sama kedua udah dapet nih udah dapet sama gua kasih chipnya itu dia request lagi nggak akan gua turutin ya guys ya bagi-bagi buat yang lain lah cowok di video kali ini juga sama ya guys ya di video kali ini juga sama ya guys ya uh, apa namanya eh uh, komentar pertama sama kedua gua kasih chip 100-100 yang sisanya eh uh, gua request aja request ntar gua putar kayak begini ya guys ya untuk kata kuncinya uh, hampir tumbang ya guys ya kata kuncinya hampir tumbang ya hampir tumbang ketik ID terus uh, nama ID itu komentar pertama sama kedua kayak gitu ya guys ya itu yang dapat seharusnya menanti. nanti uh, sisanya sambil request ya guys ya yang lainnya request aja coy okay, oke okay, oke yang yang telat telat komentar request aja request room kalau apa ntar gua kasih kok chipnya ke kalian Tenang-tenang, selau kalem ganteng. Pokoknya, requestan uh, ada sisa 500 m. Kita habisin buat satu requestan aja, ya guys. Ya, jika 100 pin habis, langsung 100 spin kedua. Kalian juga bisa kalau request langsung 500 pin atau unlimited, terserah paket trik kalian, ya guys. Ya, nanti gua turutin kok. Kalau bisa, yang kocak-kocak aja, yang triknya yang lucu-lucu nanti bakal gua pilih Cok. apalagi kalau ada pantun-pantunnya pokoknya yang komentar yang keren-keren kreatif ntar gua pilih ya guys ya gua nggak pakai random pick lah ntar ya kalau pakai random pick kadang-kadang orangnya itu-itu aja yang dapat cok dapet skater dan isinya burik ya guys ya oke guys cukup sekian dari gua ya guys ya silahkan nanti Liatin aja ya guys ya Jangan lupa kata kuncinya tadi ya guys ya Harus pas ya guys ya Oke okay, see you next video Bye